Pada sebuah SMA ternama di kota Tangsel, ada beberapa anak muda beri akrab. Sebut saja, Jess 17 tahun, Ananta 17 tahun, dan Pet 19 tahun. Hari Senin tiba, dimulai dengan Pak Abel yang memberikan salam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana ini kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya. Oh iya, Bapak ada pengumuman nih, bahwa kalian pada saat jatah lovan kemungkinan, minggu depan, uh, diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp25.000 untuk keperluan bu uang buku yang harus ditebus. Jangan lupa berita orang tua masing-masing ya. Baik, Pak. Baiklah, kita mulai aja kelas perbedaan hari ini. Hari ini itu tentang korupsi. Ada yang tahu kenapa korupsi itu sangat marak terjadi di Indonesia? Uh, saya tahu, Pak. Saya boleh menjawab nggak, Pak? Uh, ya, silakan, Jess. Oke, okay, jadi kalau menurut saya, dikarenakan budaya dari masyarakat Indonesia sendiri itu yang tidak menyadari dengan tindakan yang marah, ketindakan korupsi pada kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti korupsi. Wah, ya, bagus, bagus sekali pendapatnya, Jess. Ya, benar ya, anak-anak jawaban dari Jess. Saya mau satu anak lagi untuk menjawab, kalau pendapat Patrick itu seperti apa, halo Patrick. Nih, Patrick, kemana ya? Kok videonya nggak gerak? Artinya atau saya yang lag? -like. Halo? Oh, iya, Pak, Pak. sorry. Uh, tadi saya habis dari toilet. Aduh, kamu kamu ini nggak dengerin ya? Kamu uh, habis dari mana? Oh, dengerin, pak, Tadi saya ke toilet, soalnya saya kebelit banget. Uh, boleh diolah, Aduh, bukannya tadi izin dulu ya? Kalau kamu nggak izin, pak. saya kurangi absen. Ya, uh, tadi pertanyaan itu kenapa budaya korupsi itu sangat marak terjadi di Indonesia. Kelas online pun terus berlanjut, sampai tiba saatnya Pak Abel membuka breakout room untuk berdiskusi mengenai budaya korupsi yang marak di Indonesia. Tiga orang sahabat yang kebetulan berkelompok ini akhirnya memasuki breakout room yang telah disediakan. Tiga orang anak muda ini lalu merencanakan untuk nongkrong saat weekend seperti anak SMA pada umumnya. Mereka membahas banyak hal, dimulai dari gosip, keprihatinan bencana alam, dan tak lupa lagi mengenai uang buku yang harus mereka tebus pada senin nanti. Hai tak? Halo Jen. Berarti ini tinggal si Patrick guys yang belum join mereka? Iya tadi iya. Ini dengar sih? cariin buku sama Abel iya tadi gua liat, terus juga ini gua udah chat di grup tadi iya iya tadi gua liat juga mana ya dia? ga ya. tau dia iya Enggak berubah-berubah emang ya, ya. paling tidur deh itu tarik. feeling gua juga sih tak hmm. yaudah ini kayaknya dia ketinggalan sih di main room feeling gua nah itu dia ya, halo hai Fet guys jadi tadi gue dengan di main room tinggal berdua sama burungnya. Ketinggalan kan dia di main room? Gila lu. Gue Tidur, tiduran tadi. Malah tidurannya biasa, memang Patrick. Eh BTW, BTW, tadi kan Pak Abel bahas itu ya bahas uang buku buat hari Senin. Kalian tuh mau minta atau gimana? Kalau gue sih udah ada tak dari tabungan gue kebetulan. Kalau senang pak, soalnya kan enak nih sih, soalnya kita bakal tambah beli jajan pas lagi sama si Kevin kemarin nih, gua pas STP itu kan nambahin lima puluh ribu, lumayan buat disimpan sendiri dan nambah beli jajan. Parah banget lu pet, asli parah banget lu pet, gila apa-apa tau kak, cobain deh lain kali. Lumayan tau gue nama diri jajan. Gue rencananya mau nambah satu satu lagi nih. Sejak pas, satu ah, gue mah gak jahat kayak lu, Pet. Tau wow, nih, Pet, tuh baru aja dijelasin tentang korupsi. Tau, wow, gimana nih. Walaupun awalnya menolak, Ananta yang terimakan omongan Pet akhirnya melakukan hal yang serupa. Ia akhirnya meminta sebesar Rp150.000 kepada ayahnya, yang sisanya ia pakai untuk jalan-jalan. Lalu, dua bulan kemudian, tiba saatnya pembagian rapor, di mana orang tua murid dan guru berbincang-bincang mengenai progres belajar anaknya. Ini pas, secapai anak Bapak? Semester ini lumayan cukup turun, Pak. Wah, cukup turun ya, Pak? Ya, tapi ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, ya, Pak. Ya, mungkin saya lebih... Push ananta untuk lebih berusaha lagi, Pak. Gitu. Ya, benar, Pak. Ngomong-ngomong, ini kenapa ya, Pak? Tagihan untuk buku anak bapak Anda belum dilunasi, padahal saya sudah mau anak-anak untuk melunasi. Bagian buku. buku saya baru tahu, tuh, Pak. Memangnya tagihan buku yang mana ya, Pak? Kalau boleh tahu, yang saya berikan dua bulan lalu, Pak, yang sebesar rp ribu, ribu? oh iya, Pak, saya baru ingat itu. Ananta pernah minta tapi jumlahnya enggak tujuh ribu. Itu pas itu Ananta saya inget tuh dia minta seratus ribu dua sekitar dua bulan yang lalu gitu. Wah kalau itu saya kurang tahu pak. Saya sih udah minta anak-anak untuk melunasinya sebesar tujuh puluh ribu rupiah pak. Aduh, Bukan tujuh ratus lima puluh ribu pak. Mana Anantanya? Akhirnya terungkaplah hal buruk yang dilakukan Ananta yaitu dengan melakukan korupsi uang buku sekolahnya Dari kejadian tersebut menimbulkan rasa kekecewaan bagi ayahnya dan Ananta pun kehilangan kepercayaan dari ayahnya Dapat disimpulkan dari cerita tersebut bahwa maraknya budaya korupsi terjadi di Indonesia dikarenakan hal-hal kecil pada kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari Mungkin untuk hal, untuk alasan yang sepele seperti untuk uang jajan tambahan, waktu luang, dan masih banyak lagi Hal ini berakar sampai ke skala yang lebih besar Yaitu uang pemerintahan yang digunakan hanya untuk kehidupan mewah yang sebenarnya tidak kita butuhkan Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika saat muda kita sibuk dengan urusan sendiri?